Hai guys, di channel V Project ini kalian akan aku hibur dengan lagu-lagu yang terhits dan terpopuler, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, check it out. gampang mikir tentang cinta, mengkondak malah luka. Kau mikir tentang citro, mengkondak malah loro Urip mong sepisan san bobyo di kawe kampan. Kape onoda. away jadi pikir kekak ono dan Happy aja lupakan yang menyakiti kita Happy aja lupakan yang menyakiti kita hey,